akhirnya ketemu, ketemu lagi. lagi. Hmm, bagus banget ya kalian stasiunnya bagus banget. luar udah banyak. Cepet aku Thank <laughs> you. sekarang udah nungguin, dia udah di bawah, dia naik saksi, jadi nanti kita Ini cakep, cakep banget disini. Supaya semakin banyak lagi, nah, welcome to whole area. Ini wow. uh, ada yang kosong lagi, walaupun banyak banget. Banyak <tuk> bagus, jadi kayak pemandangan-pemandangan gitu, guys. Nah, okay. banyak. Tapi okay. jadi di... di mana? ada dua ada dua tempat di situ apa di sini kan kayak gitu ada dua Kayaknya saya eh, yang pertama ya nah Bisa. jadi kalau di walian itu bagusnya banyak sekali pemandangan kayak gitu Udah nyampe di Kualien Tinggal nunggu adek aku Bukan nunggu adek aku Adek aku yang nungguin aku guys Dia udah nunggu di Di tuh anak? Katanya di tangga. Guys. Aku udah. Hmm. Guys. Ini, ini stasiun Hualien Oke, bagus banget di luar dibelai banyak ini ya. Banyak banget lampion, lampion kayak gitu. Ya ampun, yang dicari malah di sana. <laughs> Sehat-sehatan alhamdulillah. Mas foto-foto ya. Caranya masuk. Oh, enggak kuat YouTube kalau. Alhamdulillah akhirnya Selain ketemu lagi. Mulai. Hmm, bagus banget ya kalian. Stasiunnya bagus banget. Hmm, Aku ya, mau tanya fungsi sanitasi. Ngomongnya parah, demam tuk indukku laku bae dari dia ya, tadi yang mana? Ya nanti tinggal ini. Atau kamu SMS itunya kalau dari apa sih? Stasiun sebelah mana Jokin. apa gitu? Kalau deket kan, ya pasti ini ke soalnya kota, pasti ada Ini ngakon banyak saat-saat Setiap enggak yang mending alamatnya kalau. Iya, anak-anak, anak-anak pasti tahu Gak apa-apa lagi libur. Mau ke situ, muter-muter ke situ Taruh aja di sini Nah, halo, pakai HP ini, mah Kalian, nyampe tinggal foto-foto apa pakai tongsis nggak usah, Kelihatan seksi soalnya. yang buat foto-foto di sini. Habis. itu aja Itu yang kan. rumah? dia liburannya nggak umum kita liburannya nggak umum bukan kayak orang lain ya kalau liburnya weekend satu minggu kalau aku liburannya hari apapun <laughs> yang penting terima yang penting bisa ketemu adik aku Ini rencananya kita mau ke Toko Indonesia dan Cari Boy mau foto sehat hmm. mah penunggu taifu. kumpul ya, ada di sini. Jadi kita mau foto-foto dulu. Mau liburan atau mau nginep di hualien? Besok aku balik lagi ke Taipei dan mau mampir dulu ke Pancao. Oke, okay. sampai dari tadi buat merekam sendiri. Okay. bangunannya tuh bagus ya. YouTube YouTube YouTube okay, nice. <hiser> Wah, bagus ya, kak ke Lampion. ini dulu ini baru. Ya, nih. Apa sih? cukup bolu, mi pentuk cukup bolu. Ya pengen Eh, mi? cukup bolu, Karena mbak bolu. Ya, lagi telepon sama mami halo mami boleh boleh itu aja yang mobil-mobilan Iqbal kita habis foto-foto habis foto-foto dan sekarang kita mau coba menuju sekarang kita mau nyoba menuju ke toko indonesia mau cari makan kita lapar berat banget kok oh, aksesoris artis dong mungkin nunggu taksinya langsung itu aja kamu itu enggak foto yang itu nya kalau di sini ada orang kesana san tanya ah. sana kalau tapi banyak orang kita nyala sana tunggu di depan sana biasanya sini kan udah pada antri keluar dari sini keluar dari situ langsung keluar tuh dari situ makanya itu kalau kita mau pergi pulang kewalian oh, baru eh <tai> <tai> Mana aja jasa? Pak. Ada anjing pada bau. dulu Tidak iya. Tidak dulu. Maksudnya taksi. Hah? Oke, kita mau naik taksi sekarang.